Terlaku di hatimu Ingin selalu di dekatmu Kan ku jaga selalu hatimu Di dalam hidupku Sungguh hatiku tak mampu Bila jauh di hatimu Kau selalu di dalam hatiku Ku sayang padamu Terjatuh di hatimu Dan tak bisa pergi lagi Sungguh indah paras wajahmu Dan biasi hati Wanti tubuhmu Setiap nafas hidupku Ku ingin kau selalu temani Setiap langkah